Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau kemarin gua nge-review Toyota Rush sama Nissan Grand Livina XV Yang 2013 Matic Unitnya masih ada, kalau kalian masih Berminat, duluan Telepon gua, WA atau Japri di kolom komentar Nah Pada kesempatan ini gua akan nge-review beberapa Unit yang sekiranya bisa menjadi Bahan rekomendasi, harganya gue murahin Di bawah 100 jutaan loh harganya Mudah-mudahan mobil ini menjawab Kebutuhan apa yang kalian cari Oke, okay, so, nggak perlu menunggu lama-lama, kita saksikan. Nah, pada season kali ini, gue ingin mereview beberapa unit yang mungkin nih buat kalian semua suka. Tapi yang belum subscribe bantu gue untuk subscribe. Biar gue bersemangat membuat konten-konten yang sekiranya bisa bermanfaat jadi bahan rekomendasi buat para sahabat-sahabat semua di rumah. Gue ucapin terima kasih banyak bagi elu semua yang sudah mampir di sini. Gue doain semoga Allah Yang Maha Kuasa memberikan buat gue dan buat kalian semua agar supaya kita senantiasa diberikan kesehatan, dibanyakin rezekinya, dilancarkan dalam segala urusan dan dilapangkan dalam kesempitan Amin ya Allah, alamin gue punya mobil Ayla X bertransmisi metik tahun 2015 warna grey mobilnya bagus banget kilometernya masih sangat rendah kilometernya baru 70.000 ini atas nama perorangan bertransmisi metik pajaknya bulan 7 berplat genap untuk alamat SNK di daerah Jakarta Gue akan informasikan kepada kalian Untuk alamat SNK daerah Jakarta Utara Di Kelapa Gading Gue jamin ini mobil benar-benar terawat Nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak Terbukti mobil ini sudah kita verifikasi Uji kelayakan Mudah-mudahan bisa merekomendasi Karena harganya gue, gak, gue jual pun nggak terlalu mahal Untuk headlamp gue pastikan masih sangat utuh Bagus, bersih, nggak ada yang Pecah ataupun rengat, sama juga yang sebelah kiri pun masih utuh, bersih, tidak ada yang rengat, dan tidak ada yang pecah. Untuk di kap mesin, bu pastikan masih ori. Terjamin nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir, belum pernah diganti. Untuk front bumper, sudah tersedia grill, sudah chrome dengan air deck seperti mulut orang tersenyum lebar. lamp tersedia, masih bagus, dan tidak ada yang rengat. Di padu dengan frame sudah chrome, logo Ayla LC Untuk vendernya, gue pastiin masih bagus, belum pernah dicat juga masih ngaleng banget. Mobil ini gue gue rasa sih Bener-bener special edition ya. Karena <laughs> bukan karena special editionnya, tapi ini mobil bener-bener antik banget. Mobilnya bener-bener bagus banget, perawatan, servis resmi. Dan cek lagi di sini sepionya sudah suara dengan body dilengkapi dengan lampu sen. Lampu sennya juga masih bagus, asli bawaan, belum pernah ada penggantian. Baik, kita pindah ke pintu. Untuk pintu masih bagus juga, masih gembreng-gembreng ya suaranya. Ini gue pastikan masih original untuk pintu sebelah kanannya. Set body molding model chrome. Handle model tarik sudah chrome, door trim, two color dengan ornamen warna silver, saklar window autos, dan power door lock, folder door pocket speaker, dan pengaturan electric mirror. Untuk di gapnya, kita cek juga ya, tuh masih bagus banget, loh. Belum pernah ada accident, masih bagus, masih garing, dan belum pernah ada dicat-cat di. Cat -cat di Pilar A ataupun pilar B Sealernya pun Gue pastiin masih utuh Masih nyambung Gak ada yang terputus Sunfacer atau talang air Tersedia di keempat pintu Pintu belakang masih bagus juga Masih original Belum pernah dicat ya Door trim belakang sebelah kanan warna dengan yang di depan, warna hitam dan warna ornamen silver. Handle door model tarik, chrome, kapolder, door pocket, speaker. Nah, gue lihat lagi juga di sininya masih bagus banget nih. nggak ada yang dicet, nggak ada yang bekas eksiden, masih aman kategorinya. Di gap pilar B-nya masih aman juga, belum pernah dicet. lanjut ke ban untuk ban masih sangat tebal sekitar 70 dengan profil ban 175 65 ring 14 velgnya masih bagus cakep nggak ada yang gompal untuk ban belakang masih cukup bagus juga sekitar 75 dengan profil ban 175 65 ring 14 Fender belakang masih bagus belum pernah dicat original nih Bodinya untuk lampu belakang, gue pastikan nggak ada yang pecah, nggak ada yang rengat, dan tidak ada yang buram. Pokoknya masih tampak asli, hanya sedikit di sini spoiler agak sedikit pudar, tapi itu bisa diperbaiki, aman. Spoiler tersedia dengan Hikmoon stop lamp, wiper tersedia, dan untuk di bumper belakang dilengkapi dengan sensor mundur 2 titik untuk gap pilar A bagian bagasi kita cek juga nah, bagus ya tidak ada indikasi bekas tabrakan atau kesundul untuk pintu bagasi pun kita cek juga silernya masih utuh tidak ada yang pecah atau sambungan di pilarnya pun utuh belum pernah dicet masih tampak dari baru Baik kita beralih ke ban serep penyimpanan bagasi Untuk ban serepnya masih sangat tebal ya Sekitar 95% nih Masih baru banget Mungkin pernah beberapa kali turun Tapi ini ban serepnya masih sangat layak Untuk di cap bawah bagian dasar Gue pastikan tidak ada yang karatan Ataupun kotor maupun rusak untuk vendor belakang kiri masih asli masih ori masih bagus banyak pun masih cukup tebal sekitar 75%an dengan profil ban 175 65 ring 14 Nah, untuk pintu belakang door trimnya masih asli semua seller-sellernya kita cek juga masih dalam kategori sangat normal tidak ada eksiden penyimpanan laci terbuka ke folder door pocket dan speaker handle door set body molding masih original belum ada yang penggantian Oke di pintu samping pun kita cek pintu samping depan masih cukup bagus untuk di pun masih utuh tidak ada bekas sambungan putus masih dalam kategori aman baik kita cek juga di pilarnya di pilarnya masih dalam kategori aman tidak pernah terguling ataupun cedera sebelah kini sebelah sini pun kita lupa ngecek ya, aman semua ya yes. semuanya masih dalam tampak rapi kita ke ruang mesin baik untuk di ruang mesin kap mesinnya masih original bawaan dari pabrik dalam dengan peredam untuk silar-silarnya pun tidak ada yang putus, tidak ada bekas sambungan. Ini menandakan mobilnya benar-benar terawat dan tidak pernah banjir. Untuk di bullhead atau apron masih sangat bagus, lempeng. Tidak ada bekas indikasi tabrakan. Semuanya masih dalam kategori sempurna. Di mesin tidak ada yang rembes, tidak ada yang bocor. Maticnya masih sangat normal, terjamin. Insya Allah mobilnya benar-benar recommended. Kapasitas mesinnya 998 cc Dengan kapasitas penumpang 5 kursi Dengan tenaga 87 horsepower Diasu Ayla memakai platform mesin 3 silinder 998 cc DOHC bertipe 1 KR DE FV 5 transmisi percepatan dengan tenaga maksimal 65 DK di putaran 6000 RPM Dan untuk torsinya 85,3 Nm di kisaran 3600 RPM Dengan dimensi keseluruhan panjang mobil ini 3600 mm dan lebarnya 1600 mm serta tingginya 1520 mm dengan berat kosong kendaraan 745 kg untuk ground clearance nya sekitar 180 mm dan radius putarnya 4,4 meter Oke kita ke bagian interior interior seatbelt tersedia dengan dua baris kanan kiri belakang kanan kiri. Mobil ini dilengkapi full set. Kunci serep tersedia dan buku servis tersedia. Buku manual bukunya ada. Buku garansinya tersedia dan untuk service record di bengkel resmi tersedia. Masri aman, kategorinya service record Oke okay, baik ini manual booknya semua tersedia ya dari baru tidak ada yang hilang Ini menandakan mobilnya benar-benar terproteksi dengan sangat baik Untuk MID kita akan cek Untuk MID lampunya menyala semua tidak ada yang mati Ini menandakan kelistrikannya dan performa mesinnya masih dalam kategori normal Oke okay, kita akan start up kilometer di 70000 untuk setir saya pastikan masih sangat kencang, AC-nya masih sangat dingin. Ini AC kita hidupkan, tombol AC dan pengaturan suhu, tombol air intake, penyimpanan AC terbuka dan nya masih sangat bagus. Dan tidak lupa saya pastikan untuk plafonnya, untuk plafonnya saya pastikan masih sangat bersih, tidak ada bekas sundut rokok. Head unit masih original bawaan dari pabrik, masih dalam kategori normal dan tidak ada masalah. Penyimpanan laci terbuka, model fix biasa, sun visor kanan dan kiri, serta kaca spion dalam, model fix biasa, dan lampu baca tersedia. Untuk mobil ini gue jual, gue buka harga di angka 85 juta. Tentunya mobil ini bisa merekomendasikan buat pak sahabat semua di rumah, apabila Oke kita selanjutnya ke mobil yang Xenia Untuk Xenia tipe M Deluxe bertransmisi manual tahun 2013 warna silver Ini kita open price di angka 90 juta masih bisa nego tentunya Kita akan cek mobilnya Untuk Defender kita pastikan masih kaleng Pintu semua sebelah kiri masih bagus dan di peleknya pun option aslinya mah standar. Tapi sudah di dengan pelek standar Xenia yang tipe LI. Dengan profil ban 165 per 80 ring 13. Bannya masih sangat tebal sekitar 87 persenan. 85 persenan kurang lebih. Di untuk di belakang pun masih sangat tebal. Pelek racing Xenia LI yang 2000 Enam ke atas masih sangat bagus banyak tebal siler silernya pun masih utuh baik untuk door trim kita cek di sini ya nah door trimnya dipadu dengan dua warna hard plastik bahan fabric soft test dan plastik handle model berwarna silver penyimpanan ac terbuka car holders dan speaker saklar power window mobilnya masih cakep dalaman interiornya pun masih cukup bagus dipadu dengan tutan color warna hitam dan warna dengan warna coklat Halo. untuk plafon pun saya pastikan Halo. masih sangat bersih untuk lampu saya pastikan semuanya masih dalam kategori normal indikator lampunya semua menyala untuk di kilometer disini tertulis 88.000 ribu kilometer jarak tempuhnya untuk AC saya pastikan dingin dashboard pun masih bagus tidak ada yang rusak atau pecah. hanya sedikit ini bekas eleman nah untuk di sini emang Xenia rata-rata seperti ini ya untuk di bagian airbagnya nya penumpang bahannya tipis sun visor tersedia di kanan dan kiri lampu baca tersedia untuk konsol box memanjang penyimpanan laci terbuka rem tangan persneling power outlet penyimpanan laci terbuka asbak e, tombol AC pengaturan suhu nah di sini penyimpanan laci terbuka Head unit model standar biasa. Oke, okay. untuk kursi masih cukup bagus, setir pun masih cukup kencang ya. Untuk setir masih cukup kencang. Oke okay, benar. Untuk kursi tengah masih sangat bagus, tidak ada yang rusak dan kursi belakang pun masih bagus. Baik kita ke kap mesin. Untuk di kap mesin Sillernya masih ada Di head ataupun apron ini masih Asli bawaan dari pabrik oh, hanya sedikit bekas Ada cedera tapi tidak mempermasalahkan Untuk mesin pun kita cek semuanya tidak ada yang rembes ataupun ngelitik Semuanya masih cukup kategori perawatan Mobilnya tidak bekas banjir Hanya sedikit sundul tapi masih dalam kategori aman dan normal cedera kecil disebutnya dan untuk headlamp masih asli ori bawaan dari pabrik belum pernah diganti di samping sebelah kanan pun masih asli original belum pernah diganti seperti itu kalau cederanya parah berarti ini harus diganti jadi gak usah khawatir ya untuk spion model biasa belum tersedia lampu sen dan sudah electric mirror tapi belum reflektable. Mobil ini kita jual 90 juta masih bisa nego. Xenia M tahun 2013 atas nama PT. Untuk plat nomor Ganjil, alamat SNK daerah Jakarta Utara, Yosudarso. Untuk nilai pajaknya sekitar 2.100.000 per tahun. Pajaknya di bulan Januari panjang tahun depan. Mobil ini kita jual 90 juta saja Murah meriah Masih bisa nego Buat para pemirsa yang membutuhkan kendaraan Bisa langsung menghubungi saya Dan selanjutnya Kita ada mobil Avanza G bertransmisi manual Tahun 2011 Atas nama perorangan Berplat ganjil Untuk alamat SNK Cipondo, Kota Tangerang, untuk nilai pajaknya, juta seratus ribuan juga sama dengan pajaknya bulan Februari panjang tahun depan. 2023 Semuanya masih tampak bagus dan terjamin tidak bekas nabrak ataupun tidak bekas banjir. Kap mesin masih asli bawaan dari pabrik. Headlamp masih asli bawaan dari pabrik utuh. Bemper depan pun masih sangat utuh bawaan dari pabrik Hanya sedikit bekas los sol Masih sangat wajar karena di bemper ya Dan untuk fog pun masih cukup bagus Tidak perlu perbaikan Oke baik selanjutnya untuk ban Untuk ban masih cukup tebal Dengan profil ban 185x70 R14 Bannya masih sehat bagus Peleknya masih bagus juga Tidak ada yang gompal ataupun pecah Untuk sepion masih asli bawaan dari pabrik dibalut stainless chrome dan tersedia lampu sein. Untuk bodi masih cukup bagus. Tidak belang dan bodi set molding tersedia sampai ke pintu belakang. Matgat atau karpet lumpur tersedia. Antena model tarik, sun atau talang air. Indikator M.E.D masih menyala semua menandakan kelistrikan mobil ini masih sangat normal tidak ada masalah dan untuk jarak tempuh kilometer ini sekitar 150 ribuan untuk dashboard masih asli bawaan pabrik hard plastik aman utuh tidak ada masalah baik kita akan start up sakar AC pengaturan suhu AC nya saya pastikan dingin tidak ada masalah Head unit Masih original bawaan dari pabrik Penyimpanan lanci terbuka Penyimpanan etol card Dan asbak Power outlet penyimpanan terbuka Dan konsol box Model Rak Rem model mechanical fix biasa Personeling Masih cukup bagus ya untuk di setirnya pun masih sangat kencang, tidak ada yang grepes ataupun pecah. Sun tersedia di baris 1 dan kedua dilengkapi dengan mirror. Oke, okay. untuk pilarnya saya pastikan aman utuh tidak ada bekas accident Pilar-pilarnya pun masih asli bawaan dari pabrik belum pernah dicat. Baik selanjutnya yang sebelah pintu belakang. Untuk siler-silernya pun masih utuh, tidak ada bekas indikasi eksiden. Serta pilarnya pun masih sangat utuh ya, tidak bekas tabrakan seperti itu. Saya pastikan mobil ini aman terkendali. Lampu belakang masih utuh, aman, tidak pecah. Sama halnya dengan yang di lampu kiri. Spoiler dilengkapi dengan high stop lamp, wiper tersedia dengan list garnish di back door. Sistemnya tersedia dengan bemper Bumper guard Untuk pilarnya pun kita cek Pilar A bagian bagasi masih utuh Tidak ada bekas eksiden Serta di Silernya Pintu bagasi masih sangat utuh Tidak pernah ada eksiden Insya Allah mobilnya merekomendasikan Buat para teman-teman di rumah Apabila berminat bisa langsung menghubungi saya Untuk keseluruhan saya rasa mobil ini, dengan kategori grid B, masih sangat layak untuk dimiliki. Mobil ini saya jual, saya buka harga di 100 juta, masih bisa nego. Nego aja langsung ke saya atau datang langsung ke sini. Untuk kap mesin, kita pastikan utuh bawaan dari pabrik belum pernah ada repair ya, masih orisinil. Dan untuk di apron pun masih tampak orisinil, tidak pernah ada perbaikan pula. Dan di mesinnya pun masih sangat bagus, tidak ada yang rembes, masih langsam, kopi koplingnya masih sangat enak. Oke baik, sahabat-sahabat semua, demikian yang tadi telah saya review. Semoga bisa menjadi bahan rekomendasi buat para pecinta otomotif. Apabila ada kesalahan dari segi ucapan maupun tampilan, saya mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan, saya tutup. Deraus otomotif, Assalamualaikum warahmatullahi